Ya, ini. Jadi kita uh, sebagai gambaran secara umum dulu, kalau misalnya masih bertanya-tanya Non-fiksi itu kategorinya apa saja nonfiksi sangat sangat uh, banyak sekali ya uh, turunan dari nonfiksi. Tapi ini ini saya kasih enam uh, contoh non-fiksi yang memang paling populer di Indonesia secara secara urutan penjualan uh, penjualan buku di toko buku, buku offline maupun di ke toko buku. buku online penjualan paling banyak adalah sebenarnya, sebenarnya nomor satu sebenarnya harusnya agama Islam populer untuk penjualannya yang memang banyak dicari orang di berbagai macam toko buku nah, dari semua yang saya tampilkan di sini semuanya butuh pengecekan semuanya buku butuh pengecekan data yang uh, cara untuk mengeceknya kadangkala ber, ber, ber, berbeda-beda ya, sesuai dengan uh, kategorinya gitu kan. Sains populer misalnya, uh, sains populer cara pengecekannya memang harus benar-benar uh, editor harus harus tahu di dia bisa mengecek data ini gitu kan secara secara benar gitu ya jangan sampai hanya sekadar mengandalkan oke okay, googling aja di, uh, di, di di Google gitu kan atau di mesin pencarian lainnya kemudian menemukan fakta yang kredibilitas dan uh, apa namanya? kebenaran keabsahannya itu tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan paling gampang kalau untuk mengecek data sains populer uh, cek di data di website-website website, uh, resmi dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga uh, terkait. Misalnya kalau tema sekarang yang lagi banyak atau lagi populer itu kan tema atau misalnya kita konteks konteks saat ini lah gitu tentang pandemi uh, covid ini gitu kan ketika misalnya teman-teman punya uh, punya uh, apa diberikan pekerjaan editing tentang uh, buku uh, fiksi tema covid dan harus mengecek data-data yang ada di sana maka pertama yang harus website pertama yang bisa jadi rujukan tentu adalah website uh, resmi dari pemerintah, misalkan gitu kemudian kedua website dari WHO misalnya, atau di, di WHO itu kan ada ada referensi ya di WHO itu memberikan beberapa list di mana kita bisa mendapatkan informasi resmi terkait dengan uh, pandemi COVID ini dan saran saya adalah rujukan utama adalah dari sana, gitu kan. kita kita mengroscek data tentang statistik dan sebagainya.